Halo right guys, balik lagi sama gue Raffi ya Di channel Raffi Kabiang pastinya Ya, konten kali ini Tetap sama ya Tentang Reaksi reaction. Tapi, kali ini gue mau reaction Video-video horor yang ada di tiktok Apakah seru? Apakah menyeramkan? Apakah lucu? Atau Ya, mari kita lihat ya tanpa basa-basi ya. Tapi sebelum itu jangan lupa dong di like, komen, di, di subscribe channel gue. Terus kalau kalian mau ngetekin gue tentang video-video lucu, kan konten gue tuh tentang video-video lucu, video horor, kalian bisa kok ngetekin gue di Instagram gue. Nah, Rafika Biang, TikTok gue Rafika Biang. Twitter gue Rafika Biak terserah deh tuh ada hal lucu apa di sosmed kalian bisa nge-tagin di situ di Facebook gue juga ada dan jangan lupa di follow juga akun sosial media gue yang lainnya ada kok di kolom deskripsi gue taruh linknya kalian tinggal klik langsung muncul deh tuh profil gua oke tanpa berlama-lama langsung aja kita reaksi video pertama kita Tris nanya Bentar, bentar, langsung ke play Tris nanya, "Enggak ada jalan lain, Kak Oh, Orang lain nanya ke dia Balas, balas, balas Gokil sih kalau tiba-tiba dipakai film horor, Memang sehoror apa, langsung aja Serius nanya, "Enggak ada jalan lain, Kak Jawabannya, ada Ini dia, jalannya setelah keluar rumah kita akan turun ke bawah, akan ketemu makam sebelah kiri dan sebelah kanan merupakan kebun. Ini di mana ya? Kita akan turun ke bawah sedikit, akan bertemu makam lagi. Ini merupakan makam kakek nenek aku. Oke, makam keluarganya. Eh, e, kalau makam keluarga sih harusnya enggak ramkan ya, karena keluarga Kenapa? gitu. Karena tanjakannya kecil, berumut dan... Licik jadi harus benar-benar ekstra hati-hati kan? itu sih bukan horor ya lebih ke akutin takut jatuh pohon, pohon yang suasananya nah, sih sepi banget ya kita akan bertemu kali yang dulu anak-anak kecil di sini sering mandi di sini sering berenang di sini karena sekarang kotor jadi hmm. ada yang main kotor banget nggak kerawat gitu dan nah, kayak seru deh di situ tapi udah enggak nah, ini dia tempat kudunya yang merupakan tempat mandi umum. Enggak eh, kepake gitu tadi Lalu, masalahnya. Besar ini merupakan tempat pemancingan. Yang dulu ramai banget sekarang sudah terbengkalai. Enggak nih backsound nah, juga ngeselin nih. backsound bikin horor juga. yang tidak ada Suasananya sih. Ini ada kolam ikan. Ada kabut Jembatan yang ada pagarnya. Oke, nah, film-film horor banget, ya, film banget ya setting-setting film horor banget. Airnya jernih banget karena di sini uh, ada mata air yang sekarang masih dipakai untuk mandi dan nyuci. Oh, ini itu cuma. Ini kita melewati jembatan membahas, yang. Licin. Membahas desa ini doang ya, nggak ada penampakan atau apa-apa kayaknya deh. Ini merupakan tanjakan seribu. Tanjakan seribu. tanjakannya banyak banget apa-apa yang banyak tuh kayak langsung seribu gitu nah, di Indonesia ada. kenapa enggak 800 atau 500 gitu langsung seribu nah, disini merupakan titik tercapek jadi orang-orang sini istirahat untuk mengatur nafas dan melihat view dari atas bisa dilihat view dari atas ini seperti tidak ada Iya si dari atas tuh kayak nggak ada apa-apa gitu kayak cuma hutan doang padahal sebenarnya ada kampung di situ. bukan? Oke okay, kita lanjut jalan. Ini videonya cepetin lagi. Nah, kesini kita akan ketemu makam lagi sebelah kanan. Banyak makam. Dan ada makam lagi sebelah kiri. Ya yeah, tapi kalau di kampung biasanya emang gitu ya. Kita lanjut jalan. Kami itu di deket rumah. Sini sudah ketemu rumah. Makam keluarga rata-rata pasti. Dan alhamdulillah kita nyampe jalan juga. Ini kayak di daerah Bogor Jawa Barat. sih sudah menonton Kotak warna biru. Wangkot oh, atau nanya. bukan ya itu? Ya? ya tapi kalau video ini backsonnya lagu-lagu seneng kayak gak terlalu nyeremin deh, kayaknya karena backsoundnya juga. Oke okay, next langsung aja, gue yang kedua yang tadi ini ya. Hari. Apa nih? Lagi beres-beres rumah, udah bertahun-tahun kosong. Aku lah, pas udah di luar rumah, tari wallpaper nih. Ngerem berapa bulan lagi mau diisi lagi rumahnya biar cantik lagi. Saya bilang, kamar ini nanti buat Milo kucing saya. Ampun, kucingnya kamarnya bagus amat, gede amat anjir. Nanti jadi kamar Milo. Allah. Iya Dan ada suara kayak bisik. Gak boleh. Gak boleh. Gak. Gak. <tuh> Allah. Jelas banget itu ya, jelas. Gimana menurut kalian? Benar atau bohong? Coba tulis di kolom komentar. Tari kebel pepper we are Oke okay, ya next video keberapa ketiga tapi tadi jelas banget sih suaranya sih nah, ini apa nih tenang-tenang-tenang-tenang ada apa ini ada apa ini pos filmnya dulu fokus pengen kabur nolongin enggak bisa tapi penasaran aku Ya itulah pokoknya ya Dapat tahu si Baim ikut kerekam Baim ini siapa Kejadian kemarin sore niat mau nonton horor jadinya horor beneran Oh kejadiannya di bioskop Ini gue, gue aneh nih kalau kayak gini. Dia kesurupan di bioskop. Aku beneran apa enggak ya? Gue tuh rada-rada percaya sama yang gini-gini nih. Hai skeptis kalau gini-gini ya nih, karena ada beberapa orang tuh yang emang pengen cari sensasi aja sebenernya. Pengen diperhatiin orang-orang aja tapi gak tau sih kalau ini coba menurut kalian gimana guys beneran gak sih? tulis di kolom komentar coba gue mau tau pendapat kalian apaan ini bahasa bahasa bahasa Sunda kayaknya ya aing-aing di Bandung di Jawa Barat di mana nih terlalu serius nonton sampai pikirannya kosong fix beskop harus buka loker Ustad agak iya ya kalau main di biskop nggak ada Ustad boleh tuh sarannya tuh coba pihak 21 dengerin tuh taruh gitu gitustad atau Pastur gitu ya dari berbagai agama lah yang ada di Indonesia Oke okay, next ya video yang ke-4 <tik> apa nih nggak kedengeran Bang biasa aja ya Tuhan sahabat gue lagi duduk di teras rumah gue lagi di toilet lantai satu sambil buka pintu karena rada takut eh lampu di lantai dua mati tamsaknya goyang lagi tamsaknya goyang lagi Oh iya nih. goyang sudah sangat keterlaluan sahabat gue lagi di dapur gue lagi duduk di teras foto digantung di dinding tiba-tiba terjatuh dan pecah lampu di lantai dua belum juga nyala anjir kayak di film-film ya ketanya res anjir mungkin malam mereka semua semakin ganas Oh iya ya makin malam makin ganas ngaruh emang Hai pecahannya beling di mana-mana tuh ada dari foto ya coba hub jurnal Risa apa jurnal Risa kenapa enggak stat start gitu start aja dari dulu sampai sekarang gua nggak pernah takut antu jeruk. Uh, so Soan banget nih orangnya. Dekat tangga, rambut panjang banget. Bener gak sih? Nah, ada gue lihat barusan tadi di titik FTP gue. TP anjing, FVP kali. Ini kalau kayak gini nih ya bisa faktornya bisa banyak sih. Bisa angin juga. Ya bisa gempa juga ya kan? kalau gempa sih harusnya mereka ngerasain ya. coba menurut kalian beneran enggak sih nih setan tuh bisa jatohin barang, bisa memindahkan barang. gimana menurut kalian guys? coba di kolom komentar gue mau tahu kak uh, pendapat kalian. ya Oke, langsung yang ke tadi berapa ya? Empat kelima sekarang Detik-detik penampakan, tawa, dan tangan anak kecil yang bikin merinding Saat dihampiri, tiba-tiba suara dan tangannya hilang lor Amy Amy ini eh boneka doang ini ini gimana guys menurut kalian ini mau dibilang gak percaya tapi mungkin bisa diedit ya videonya ya oke beneran gitu kayak di film film anjir <laughs> iya boleh lah ya videonya dilihat boneka doang tapi tadi beneran ada tangan loh nah tuh jelas banget kan tuh. nah langsung Amy. gak ada nah tuh tadi ada kayaknya tuh kayaknya tapi nih tapi di sini nggak ada orang kayaknya dari sini nih tapi ini pintu juga ya Lemarinya ini apa? Bohongan sini, tapi kayaknya deh giling gue ya. Menurut kalian gimana, guys? Kalian ini kayaknya enggak deh. Berarti kayaknya bohongan sih. Oke ya, langsung aja ya. Tanpa berlama-lama, langsung ke video selanjutnya nih kayaknya jadi video terakhir ya guys ya di konten ini eh nah, gimana ya mah hal-hal kayak gini tuh percaya nggak percaya sih sebenarnya mau dibilang ada-ada dibilang nggak ada ya emang nggak kelihatan Kayak gue tuh agak-agak skeptis kalau soal horor-horor gini Oke langsung ke video yang terakhir ya Ini horror sih <laughs> anjing anjing goblok goblok ngapain sih bikin kontennya Kenapa pun, eh, enggak ini masalahnya hujan gitu. Niat banget nih dia begitu, lalu janjanan. <susuk> Anjing. kena hidungnya warisan aja <suk> Oke okay, guys, gitu aja ya video kali ini. Menurut kalian gimana? Percaya nggak sih, kalian cuma hal-hal kayak gini, atau kalian pernah ngerasain gitu? Coba deh, tulis di kolom komentar, ceritain pengalaman pengalaman kalian tentang setan. Mana tahu nanti gue bisa bikin konten dari cerita-cerita kalian ya, kan? Di kolom komentar, tapi ya, enggak terlalu serem lah ya di konten kita kali ini Gak ada yang gimana gimana tapi kayaknya yang video yang pertama tuh yang kampung sih banget gitu kuburan di mana mana itu kalau gue tinggal di situ sih ya agak mikir-mikir ya gue ya kalau pulang malam gitu habis dari mana pulang malam atau mau keluar rumah beli makan tuh Ih. ya gitulah Oke sampai ketemu di video-video selanjutnya guys, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel youtube gue, dan follow sosial-sosial media gue, ada di kolom deskripsi gue taruh, dan sampai ketemu di video selanjutnya, thank you.